Kau berdiri demi maju bangsamu, dibesarkan penuh kasih perjuangan tanpa ragu berikan yang terbaik demi citra negerimu. Oh. oh, teruslah bersinar. Kan pada semua kita Tetap dolar satu Kita adalah pelayar terbaik Kita adalah yang tercepat Di Indonesiaku. Hari demi hari kita lewati Bersama beri layanan terbaik untuk seluruh negeri Kepuasan pelanggan Yang kita utarakan selalu Takkan berhenti berinovasi Tingkatkan prestasi Pertahankan semangatmu Tegakkan terus panjimu Komitik link and respect Innovation and teamwork Kan pada semua kita tetap no satu Kita adalah yang terbaik Kita adalah yang tercepat Di Indonesia ku Melangkah bersama I am too internet cepat dan berkuat